akan memperkenalkan studio mini untuk server internet plus dengan tv cable. Nanti kita akan sekalian bahas ke, sampai ke jaringannya, sampai ke ODP Awalnya saya akan memperkenalkan dulu studio mininya. Awal harusnya kita menggunakan mikrotik di atas. Saya yakin semua sahabat global tahu tentang mikrotik sebagai manajemen bandwidth ya fungsinya. Ini yang saya tampilkan di sini adalah OLT Epon mini 2 port. Satu portnya bisa satu SFP ini bisa untuk 64 pelanggan di jaringan FTTH. Kemudian yang di bawah ini ini namanya EVA. EVA ini sudah plus dengan WDM. Ada 8 port dan yang terakhir adalah transmitter 1550. Nah, di sini untuk cara kerjanya awalnya adalah MikroTik yang nanti dikonekkan ke, ke OLT. Kemudian OLT disambungkan kepada FVA. Dan transmitter disambung juga ke EVA. Kemudian untuk menjalankannya didistribusikan nanti ke pelanggan itu kita bisa menggabungkan antara TV kabel dan internet dengan splitter FWDM ini. Di sini ada tiga input, ada di range 1310 dan 1490 untuk internetnya. 1550 untuk TV kabel dan ini sebagai combiner atau untuk menyatukan nanti di ODP. Ini saya akan jelaskan di jaringan. Setelah keluar dari sini, outputnya kita akan gabungkan masuk ke jaringan nantinya. Nah, sebelum itu saya menjelaskan dulu ada dua choice atau dua pilihan. Anda bisa menggunakan sistem seperti ini, splitter FDM. Di dalam UDP digabungkan atau Anda menggunakan one by one di pelanggan dengan sistem non-passive WDM yang memisahkan antara internet dan memisahkan ke TV kabel. Jadi bila TV, eh, pelanggan Anda ingin ke internet, Anda bisa pasangkan ini. Tapi bila tidak, Anda cukup mendistribusikan tv saja. Oke, kita lanjut ke jaringan. Dari sini keluar output-nya kita akan masukkan ke ODP. ya Masuk ke ODP seperti ini oke, okay. Kita lanjut di jaringan Kalau sudah di jaringan Akan masuk di ODP seperti ini Ingin membagi ke internet dan TV kabel Kita gunakan ODP dengan splitter 1x8 SCUPC dan SCAPC SCUPC setiap portnya ini digunakan untuk satu pelanggan internet begitu dengan SC, begitu juga dengan STUPC setiap port untuk satu pelanggan TV kabel jadi bila ada pelanggan TV kabel dan internet sekaligus bisa diambil dari satu port STUPC dan satu port STUPC menggabungkan kedua splitter tadi kita sudah bahas di awal menggunakan splitter FWDM yang udah sini oke okay. saya tunjukkan Filter FDM-nya sudah digabungkan di dalam Ya, sudah terpatah seperti ini Ya Oke okay. Kemudian Untuk hasilnya Kita akan lihat Hasil antara TV kabel analog plus dengan internet Dan TV kabel digital plus dengan internet Oke, okay, sahabat global, Kita lihat hasil Untuk TV digitalnya Dan Internetnya seperti apa? Ini kita menggunakan sistem direct dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain sesuai dengan permintaan. Bila ingin menggunakan internet dan TV, ini kita buat TV kabel digital plus dengan internet. Ya, internetnya ini kita pakai eh, ONU yang non wifi Kalau pengen pakai yang plus Wi-Fi pun tidak ada masalah. Ini kita pakainya perkabelan langsung. Kemudian di sini ini dari not pasif WDM masuk ke ONU. Ini dari STB masuk ke input RF not pasif PDM. Hasilnya seperti ini. Ini baik kayak kita pakai STB kafision ya. Oke, kemudian yang untuk analog hasilnya seperti ini. Jadi langsung dari <tell> UDP keluar ke Not pasif 1W Kita lihat di belakang TV nya dan saya lihatkan ke belakang TV nya Menggunakan not pasif 1W Ya, menggunakan not pasif 1W ya, saya berbual Jadi lebih nyaman, tidak sulit Kemudian, un hasilnya Ini hasil analognya Dan ini hasil digital Plus dengan internet jadi, untuk sahabat global yang ingin berbisnis internet dari pengusaha TV kabel, itu juga sebaliknya. Dari pengusaha itu juga sebaliknya, untuk pengusaha internet yang mau ke TV kabel, hubungi global kami siap membantu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi